Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini Lamsadi di Alkam Jaya. Hari ini kita akan boxing lagi ya e, sebuah kiriman dari Bukalapak melalui JNE Azhar Store ya. Cirebon. E, kami membeli bor tangan ini, bor tangan bor cordless ya. Nah, ini ini massanya kg kilogram. Ongkirnya okay. sekitar W6000. Oke, langsung aja kita buka ya. Tuh, langsung belan aja. Oke. bagus sekali packingnya termasuk uh, bagus ya ini ya packingnya. menggunakan bubble crab, bubble crab apa ya ya yang gelembung-gelembung itu lah ya yang garis udara di dalamnya ya iya ya. ya. ya. langsung ke intinya Oke, okay. wow. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. wow! Ini bor tangan uh, pakai uh, cas. Ini di sini ada baterainya, ini chargernya ya, nanti dicas dulu ya. Ini spesifikasinya: baterai tegangannya 3,6 volt, no load speed, artinya... Uh, tanpa beban ya tanpa beban kecepatan tanpa beban 180 uh, rotation per menit ya ini 180 oh. putaran per menit itu masuk cepat ya torsinya 3 newton meter ya 3 newton uh, termasuk besar ya uh, baterainya 1 kali 600 mili ampere horse nickel cadmium baterai baterai charger voltik 6 volt ya baterainya baterai charger uh, menggunakan tegangan 6 berarti ini tegangannya 6 volt seperti itu ya bentuknya seperti ini ya ini harganya sekitar 200 ratusan Wow ini juga dapat uh, mata bor ya dapat mata bor seperti itu ya dapat mata bor ini aksesoris 17 PC CRV screwdriver bits 6 PC twist drive satu PC magnetic connector, conductive battery charger. Oh, ini forward and reverse function. Maju dan mundur ya, yeah. fungsi maju mundur. Ergonomic design with comfortable grip, compact, yeah. Yeah, ya. Ya, begitulah ya. Rechargeable. Recharge rechargeable. Oh, rechargeable. Ah, gimana susah ya bacanya. Oke, okay, kita tes dulu ya. Apakah ini uh, enak atau enggak seperti itu? Wah, ini bukannya gimana ini? Uh, mana bukannya ini ya. Ya mau nggak mau harus di digunting ini. Gunting di atas aja. Oke. Okay. Oi. Apa ulia? Sini sini dulu, habis syuting si, YouTube. Syuting video ini. Hah? Hah? ada. Boleh. Bukan punya Abi, punya Bapak terus. nah ini ya bendanya seperti ini ini fungsi Oh ada senternya juga ini ada senternya ini bukti senter ya awas-awas nah, tangannya basah ya ini bukti senter ini apa ini ya ah tempat oh. ya Oh ini yang ini tombol untuk putar kiri ya yang ini tombol untuk putar kanan. Ya. Bayu itu, ini ada senternya. Senternya baru ini pesennya Pak Badrus ini. di, mana itu? di toko online. Dikasih. Iya. Oh ini tempat casnya ini. Kita ambil satu, coba satu ya. Wah, ini ada fungsi magnetnya juga. Ini langsung nempel ini. Oke, okay, eh? so, ya, sekian. Uh... Unboxing dari kami ya, uh, kami ndak ada buka-buka ini ya, ndak enak karena ini punya punya orang seperti itu, punya orang pesan seperti itu. Oke, okay, sekian dulu ya, terima kasih. saya Seakhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.